Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan terbaru Seputar idola kesayangan kita Bunda Lesti Kejora dan Bapak Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru para Ya Kita lihat ke kabar pertama Ada kabar yang sangat membahagiakan kita semua pastinya warga Konoha Ada sebuah kabar para sahabat yang memberitakan Leslar Meta Ini diunggah oleh akun Sabarotinger School Leslar Kita lihat para sahabat pertama dari Liputan 6 hanya 30 detik saja koin kripto Dollar Leslar buatan Lesti Kejora dan Rizky Pilar Ludes terjual. Wow, luar biasa banget persahabatnya Hanya memerlukan 30 detik saja. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Menakjubkan private sale koin Dollar Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Pilar Ludes terjual dalam 30 detik. Ini luar biasa banget persahabat ya. Ini menunjukkan bahwa antusiasme yang dari pegiat kripto ini sangat tinggi banget. Masya Allah, mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh Leslar diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin. Kita lihat juga di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan, Alhamdulillah, Wa syukurillah Semoga ini awal yang baik. Untuk kedepan yang lebih baik dan sukses, amin ya allah. Wow, masya allah banyak persahabat ya. Kita ikut bangga juga, alhamdulillah. Awal yang sangat baik, mudah-mudahan tetap sukses dan jaya selalu untuk Leslar MetaVerse di postingan ini persahabat. banyak sekali tanggapan dan komentar juga yang diberikan. Yang ini dari akun Instagram. Arshillah Khalifah duana mengatakan di kolom komentar Amin ya Allah, Alhamdulillah semoga makin sukses terus ke depannya Amin Ini doa terbaik nih Dari salah satu sahabat Lesla Berikutnya persahabat kita lihat juga keunggahan Juragan 99 Juragan 99 ini kemarin mengunggah foto persahabat ya Ini momen ketika di Paris Masya Allah banget kita bangga, kita bahagia Karena idola kesayangan kita Menjadi salah satu brand Ambassador MS Glow Wow, Masya Allah banget Dan kita juga bangga dan bahagia Pastinya, Mas Gilang aja Tentunya memberikan Apresiasi juga untuk Leslar Masya Allah, dan memberikan Gelar baru nih Buat Bapak Bilar Juraga 99 Ini Menyebut Papa Bilar sebagai Rizky MS Glow for Bilar. Wow, Masya Allah banget ya Dia akan selalu mudah-mudahan sukses Dan selalu Menjadi orang baik Dan selalu menjadi inspirasi Untuk banyak orang Kita masih menunggu kejutan lain bersahabat Di siang hari ini Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Terus biar kalian tidak ketinggalan informasi Menarik terbaru terupdate dan terhangat